Drama Korea Fenomenal, Extraordinary Attorney Wu, hari ini diberitakan di seluruh acara berita stasiun TV Korea. Meskipun baru menayangkan 4 episode, namun dilaporkan jika drama Korea populer ini akan diterjemahkan ke dalam 31 bahasa asing termasuk negara-negara Eropa dan Amerika Selatan. TV Ekonomi Korea mengatakan, mengingat bahwa rata-rata rating penonton enak TV kurang dari 1%, namun episode 4 drama ini mendapat 5,1% yang berarti rating ini lebih dari 5 kali rating rata-rata yang setara dengan 50% rating TV terestrial. The Korea Times mengatakan, keberhasilan drama Extraordinary Attorney Woo telah menaikkan harga saham perusahaan produksinya ke rekor tertinggi. Harga saham telah meningkat lebih dari 70% sejak pemutaran perdana drama tersebut. Hanya dalam 4 episode yang dirilis melalui Ena Channel, warga Korea Selatan memang sudah dibuat penasaran dengan drama fenomenal yang sedang berlangsung ini. Drama extraordinary Atorni Woo menerima banyak perhatian dan sangat dicintai. Drama ini menceritakan kisah Wu Young Woo, seorang pengacara dengan gangguan spektrum autisme yang bekerja di sebuah firma hukum besar. Dia memiliki IQ tinggi 164, memori yang luar biasa, dan cara berpikir yang kreatif, namun, dia memiliki kecerdasan emosional yang rendah dan keterampilan sosial yang buruk. Drama ini memang layak untuk mendapatkan penghargaan karena jalan cerita dari setiap episodenya sangat menarik. Selain itu, pemeran utama dalam drama ini berhasil membuat penonton penasaran dan jatuh cinta dengan karakter Wu Yongwu.